Yo, what's up, bro? Hey bro, kita ada pantun. Nih. Orang Arab suka ontar. Tahan haus kuat jalannya. Gimana aku gak jatuh cinta? Salah kamu, cantik jelita.